Halo sahabat Halmel Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halmel Studio. Halmel Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Selamat Tahun Baru 2022 buat semua sahabat Halmel Studio. Episode Tahun Baru ini super istimewa karena kita kedatangan Ibu Yeni Merlin Jaya Laksana. Nah, ini pas zaman kuliah saya banyak terinspirasi juga ya, beliau dosen dan juga pengusaha. Jadi, eh... Uh, Kayaknya tuh energinya nggak pernah habis gitu ya, Cieni ini. Oh ya teman-teman, saya biasa panggilnya Cieni. Halo Cieni, apa kabar Ci? Super bangga Cici bisa berkenan hadir mampir di Halo My Studio. Luar biasa, justru saya yang happy nih hari ini bisa diajak buat ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, -ngobrol, mungkin juga berbagi sedikit pengalaman sama teman-teman semua. Cik, gimana sih sebenarnya awal ceritanya Cici cinta sama yang namanya bidang IT, Cik? Uh, Oke, okay. jadi uh, aku tuh kan dulu sebenarnya saya asal mulanya itu uh, Waktu saya sekolah di Amerika uh, Saya ambil MBA program gitu ya Tapi pada saat ambil MBA program itu, saya tuh magang Nah, sebenarnya bukan, ya magang ya, magang ya Magang sebagai graduate student Terus saya dapat kerjaannya itu sebagai sistem administrator Atau network administrator jadi aku ngurusin jaringan, ngurusin komputer. Jadi kalau di sini di Maranatha mungkin anak-anak yang asisten lab itu saya dulu asisten lab hmm. ya. Asisten lab terus saya eh, habis jadi asisten lab saya jadi kepala lab gitu ya. <gitu> saya jadi kepala lab saya ngurusin sekitar 100 komputer di departemen saya dan itu adalah pekerjaan yang eh, cukup eh, luar biasa gitu ya. Eh, saya belajar bisa dibilang saya otodidak gitu. Jadi sebenarnya kan bidang Bidang saya itu bukan IT, tapi saya karena saya kecemplung masuk jadi asisten lab, Udah gitu saya juga belajar banyak tentang jaringan, terus saya nge-set-set jaringan, server, komputer lab saya bikin ghosting, kalau dulu ya sistemnya pakai okay, ghosting gitu ya, maintain, maintain sekitar 100 komputer di lab, ditambah juga komputer-komputer para dosen. Nah jadi dari situ saya tahu-tahu jadi kayak jago IT gitu ya, padahal saya nggak jago-jago amat, tapi saya jadi rada tercemplung di situ, itu udah lama sekali ya, tahun 98 ya. Dan dari pekerjaan itu, itu yang sebetulnya betul-betul membawa saya sampai ke bidang IT gitu, tadinya saya nggak itu-itu nggak amat sih, walaupun waktu S1 saya kan di Parahyangan itu saya ambil sarjana ekonomi tapi memang skripsi saya dulu juga tentang information system untuk payroll. Nah, jadi ada nyambungnya lah sedikit dari situ tapi pekerjaan saya sih yang betul-betul membuat saya kecemplung di IT gitu. Oh, ini berarti kita baru dengar nih. Berarti kalau teman-teman di kampus ada yang jadi asisten lab itu kesempatan banget sebenarnya ya, Cia buat belajar gitu ya. Kalau saya Sangat-sangat gitu, jadi salah satunya itu ya kalau misalnya langsung hands on ya ada pengalaman di tangan gitu yang benar-benar nyata itu sebetulnya kamu pasti akan lebih bagus daripada cuman belajar teori lah di kelas apaan gitu ya kurang lah kalau yang di kelas kalau pas lagi di penyataan gitu ya pas lagi kita magang pas lagi kita jadi asisten lab itu sebetulnya benar-benar masa dimana kita mempraktekkan sesuatu gitu dan di situ Uh, makanya nanti ada asiknya, ada nggak sukanya juga ya. <laughs> Jadi saya juga ada ada sebelnya gitu ya kerjaan itu. Tapi uh, ya itu rasanya mungkin dari situ bisa tumbuh kecintaan tersendiri. Oh boleh nih cerita asiknya apa, sebelnya apa tuh yang tadi. <laughs> Asiknya saya merasa bahwa saya belajar banyak banget gitu ya, sesuatu hal yang baru. Bayangin gitu, aku tuh nggak pernah gitu ya pegang jaringan. Terus hmm. saya tau tau bisa ngeset jaringan. Waktu zaman jadul mah tahun 98 itu masih Windows NT ya. Terus juga apa, pakai server yang di kampus gitu ya. Saya sebetulnya deg-degan juga. Aku kan bukan ahli jaringan. Kalau suruh krimping kabel mah aku nggak bisa. Tapi aku bisa nyolok-nyolokinya lah ke router gitu terus saya memastikan bahwa itu benar gitu ya, terus setiap komputer benar. Senang gitu, pengalaman itu asik banget gitu, dan mendadak aku jadi kayak tercemplung dalam dunia IT yang sesungguhnya gitu ya. Oh, Kalau duka, ya seperti namanya asisten lab gitu ya, kepala lab, kita kan sebagai seseorang yang melayani customer, Ya, customer kita kan selalu aneh-aneh gitu ya, nggak pernah gak pernah customer itu baik-baik gitu ya, Mereka kadang-kadang mereka nggak appreciate, kadang-kadang saya, saya yang paling paling berkesan itu, <laughs> saya pernah diam di ruang dosen saya itu berjam-jam, karena saya harus betulin aplikasi dia yang buat simulasi production. Aduh, itu sampai saya tuh ya udah stres gitu. Kalau di situ teh, saya udah tahu kalau saya dipanggil sama profesor itu, saya bakal berjam-jam duduk di situ, berusaha troubleshooting program dia, sampai saya harus nelponin ke perusahaan yang punya software itu ya, untuk memastikan bahwa simulasi dia itu benar gitu ya. Jadi itu, itu salah satu yang saya nggak bisa lupa sampai sekarang, ya si profesor itu ya, karena saya abis dari itu, apa ya, saya merasa astaga, ini teh kerjaan saya, saya kurang maksudnya. Uh, saking sebelnya gitu ya, sampai ah, aku gak mau lagi jadi tech support gitu ya, ada kayak gitunya. Uh, terus aku pernah pengalaman, satu lagi yang pengalaman uh, sampai stres banget itu gini, uh, bayangin aku ada 100 komputer, gitu ya malam-malamnya router saya kebakar, lumer, gitu ya. Terus pagi-pagi saya melihat semua komputer saya gak ada operating sistemnya karena ghostingnya gagal Ya terus hari itu saya panik banget gitu terus saya panggilin teman-teman bantuin bantuin bantuin ini manual manual <laughs> manual cepet-cepet di di ghosting karena kan ada kuliah kan ada kuliah nah jadi eh, ya kayak gitu lah. maksudnya saya yakin lah kalau asisten lah pasti ngerasain hal yang sama lah kayak saya gitu pasti pernah pernah ngalamin kayak gitu gitu stresnya besok mau dipakai udah tinggal ini komputernya semua dead gitu ya eh, bukan dead sih sebenarnya. Gak ada os-nya karena kan kehapus kan itu otomatis hapus terus nanti dia ambil dari image gitu ya jadi kayak gitu tuh nah dari perjalanan itu sekarang yang cici lagi gelutin bidang digital marketing kenapa nih cici sekarang hmm. ke digital marketing nah, jadi kalau saya tuh uh, tertarik ya sama digital marketing karena uh, sebetulnya digital marketing itu uh, bidang yang menurut saya sekarang sedang berkembang dengan pesat gitu ya terutama uh, karena adanya pandemi ya sebetulnya sebelum pandemi juga udah pesat sih cuman si pandemi ini tuh bikin satu intervensi yang tidak terduga dengan dunia internet ya tadinya orang nggak sebanyak ini yang ada terekspos di internet dan itu seluruh dunia bukan hanya Indonesia Indonesia sendiri sekarang hampir sekitar 90 dari populasi Indonesia itu terhubung dengan internet. Ya, dan itu termasuk yang pelosok-pelosok, gitu ya. Dan uh, dengan demikian, digital marketing itu memungkinkan bisa reach ke mereka, dan kita itu punya kemampuan untuk customize audience yang kita ingin raih. Ya, audience yang kita ingin raih, kita bisa atur. Uh, memang, kita ada biaya ads, tapi biaya ads itu menggantikan sesuatu yang kita biasanya lakukan secara fisik uh, dan dengan biaya yang lebih tinggi. Jadi, sebenarnya wajar-wajar uh, aja gitu. Oke. Okay. Wah hmm. Ciani ini juga luar biasa. Selain sebagai dosen juga sebagai pengusaha. Nah, kita anak-anak muda kan perlu tips-tipsnya juga nih Ci buat mempersiapkan diri siapa tahu ada yang tertarik juga jadi pengusaha entrepreneur gitu. Ada tips-tips dari Ciani enggak nih? Ya, kalau saya sih gini ya, saya tuh uh, sering melihat banyak generasi muda yang terlalu konsumtif hmm. ya. Dan itu tuh uh, buat saya mengganggu gitu ya. Masih gini, kamu dapat uang dari ortu Gitu ya. mungkin kan kamu belum ada penghasilan. Kalau kamu udah ada penghasilan, bagus banget. ya Tapi kalau kebanyakan dari kalian, itu kan uh, dapat uang dari ortu. Ya, misalnya, anggap aja kamu dapat dana 5, uh, 3 juta sampai 5 juta buat buat untuk biaya kos, biaya jajan, segala macam. Nah, kalau kamu spend itu semua, itu sayang banget. ya Karena uh, sebetulnya saat ini, ya dengan apalagi dengan perkembangan dari dunia IT yang memungkinkan kita berinvestasi dengan sangat mudah, lewat reksadana, lewat mungkin kripto juga ya, kamu tuh sebetulnya sangat beruntung gitu, dan bisa sebetulnya menyisihkan sebagian dari uang itu untuk mulai berinvestasi. Nah tentunya investasi itu macam-macam, kamu bisa aja mulai buka bisnis kecil, gitu ya. Jadi diantara mahasiswa saya, saya tahu ada yang jualan keripik, gitu ya. Ada yang jualan keripik. Dan keripik itu gede loh marginnya, jangan salah ya. Jadi pasti bisa nabung, gitu ya. Jualan keripik, terus mungkin ada just tip mungkin ada yang bikin apa kerajinan, atau mungkin kamu jualan jasa pribadi, misalnya keahlian bikin web, keahlian ngedesain grafis untuk digital marketing, gitu ya pokoknya banyak gitu kesempatan itu tuh sekarang ya. Kalau kalau dulu zaman saya mana ada kayak gitu gitu ya. Mana ada saya 20 tahun yang lalu itu tidak ada semacam ini. Dan saya eh, sangat menyayangkan gitu ya kalau kalian generasi muda itu terlalu konsumtif. Uh, semua dapat uang langsung dihabisin, Dapat uang langsung dihabisin, gitu ya? Beli iPhone terbaru, ngutang juga nggak apa-apa, gitu ya. Padahal kalau kamu ngutang gitu ya, berarti kan enam bulan ke depan atau 12 bulan ke depan tuh kamu uang jajannya udah kepake semua, ya. jadi uh, saya udah sering lihat loh kejadian ini. Ya, saya sering lihat uh, generasi muda itu agak menyeramkan gitu ya. Menurut saya, kok kamu aku aja nih ya, seorang dosen dengan penghasilan sekian itu saya punya handphone yang harganya cuma 2 juta mm -hmm. ya itu salah satu karyawan saya gitu ya yang gajinya paling juga cuma sepersepuluh dari saya itu punya iPhone terbaru. Ya saya, saya bingung gitu ya saya sampai saya sampai nanya gitu saya bilang kamu uh, iya iya mem kan aku uh, pakai kartu kredit cuman gini loh saya tuh ngeri gitu ya kalau kalau kalian generasi muda tuh masih kayak gitu kalian itu nanti Dua tahun mendatang tuh kamu masih miskin gitu, jadi <gitu ya, jadi kamu masih miskin, duitnya masih pas-pasan, uh, terus mungkin uh, apa ya, nggak nggak punya sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk invest uh, di masa yang akan datang, gitu ya. Malah kalau kalau kamu bisa invest dari sekarang itu lebih lebih bagus lagi gitu ya. Uh, ada sejumlah aplikasi lah, cuman kalian harus hati-hati, kalian nonton aja YouTube, kalian. Lihat aja review-review terhadap apps itu, terus tanya-tanya orang yang ahli gitu ya. Dan kamu boleh invest aja kecil-kecilan, mau oke, mau dua ratus ribu, kayak mau lima puluh ribu, berapa pokoknya nabung, reksadana, invest apa saham, kemudian apa mau kripto. Kayak cuman kalau kripto hati-hati ya, itu harus baca karena dia sangat unstable ya. Jadi kamu harus cuman berpegang sajalah sama beberapa, sama beberapa apa beberapa kripto yang memang stabil ya, kalau yang baru-baru riskan sekali gitu, kamu bisa sampai nol ya, kemarin nggak sempat ya, ada kripto ada apa tuh, squid game ya, begitu meluncur, langsung melonjak tinggi terus nol, ya, orangnya kabur, ya. jadi harus hati-hati. Jadi kalau menurut saya, kalau kecil-kecil itu nggak apa-apa, kamu mulai aja kan sekalian kamu pengalaman. Dan saya udah lihat gitu, kalau dalam jangka panjang itu pasti nanti akan menguntungkan. Yang pasti itu namanya investasi. Itu bukan sesuatu yang kamu untung instan, gitu ya. Uh, jadi, saya sangat menyarankan kalian boleh mulai sedini mungkin, uh, karena bahkan perbedaan lima tahun, perbedaan uh, maksudnya lima tahun, mulai sekarang daripada nanti pas lulus, sudah beda banget loh jumlah jumlah dana investasi yang bisa kamu kumpulkan. ya uh, Tentunya banyak sekali cara, ya, uh, dan salah satunya boleh juga uh, berbisnis. Cuman, kalau berbisnis itu kan tergantung bisnisnya apa. Kalau misalnya kamu nggak ada modal sama sekali bisa dropship. Ya dropship juga sekarang udah luar biasa lagi banget loh teknologinya. Jadi kayak kamu gitu bisa misalnya pakai pakai memastikan bahwa kamu jualnya produk yang paling laku yaitu pakai marketplace. Kemudian sudah itu kamu nggak usah punya modal, kamu nge-dropship aja gitu ya. Terus malah ada sekarang ada fasilitas gudang buat penitipan nyatuin semua produk terus nanti dari situ ke dropship ke gitu Ya jadi banyak gitu saya iri sih sama kalian ya generasi muda kok ada kesempatan kayak gitu dulu aku nggak ada nah, jadi harusnya kalian punya keuntungan bisa mulai lebih awal dan mudah-mudahan mungkin pada saat bahkan kalau kalian lulus bahkan kalian mungkin 10 tahun dari sekarang kalian sebenarnya udah punya tabungan yang atau investasi yang nilainya sudah sudah sehingga kamu bisa jadikan modal untuk usaha lagi atau untuk modal hari tua, kayak, atau mungkin modal menikah ya, kalau kalian mungkin kan mikirnya ke sana gitu ya jadi uh, beli rumah kayak apalah ya mungkin beli rumah juga, sebetulnya ini plus minus ya nah, daripada beli rumah, mendingan beli kos-kosan kan, nah, gitu ya, salah satu contohnya itu, nah, jadi seperti itu jadi kalau misalkan dapat uang dari orang tua jangan dihabiskan, tapi udah dari sekarang gitu ya, fasilitasnya kan banyak banget aplikasi, Betul. banyak banget Sisikan aja. dari investasi itu penting teman-teman Nah, Ci, kalau dari sisi pengusahanya, Ci, pasti kan ada suka-duka ya, Ci. Mau ya? cerita dong, Ci. Sukanya apa, dukanya apa. Ya, kalau kelebihan dari seorang pengusaha itu, kamu punya, uh, sebetulnya punya kebebasan yang uh, besar. gitu ya. Dalam arti, kebebasan besar itu, you are your own boss. So, you can decide yourself. Kamu mau ngapain, kamu nggak usah tunduk sama perintah dari atasan kamu. Kamu yang... Punya kebebasan sendiri untuk menentukan sesuatu, ya. Tentunya, dibandingin karyawan, karyawan harus nurut-nurut aja. Kadang-kadang kamu pengen mutusin apa, bosnya setuju, ya. Kamu harus ikut, gitu ya. Itu yang pasti. Yang kemudian, kalau kamu jadi wirausahawan, itu kamu, kalau kamu baik mengerjakannya, ya, dengan benar. Penghasilan kamu itu bisa berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan kamu hanya sebagai... ya, udah pasti, itu man, ya. Jadi, saya udah nggak heran gitu. Saya mau kasih contoh, misalnya. Ada kenalan saya ya, dia tuh cuman di awal cuman dropship tau nggak? Cuman dropship. Dia sekarang jualannya sebulan itu bisa sekitar 400 juta, ya. Jadi kamu bayangin kalau jualan 400 juta, misalnya margin 10 berarti kan dia sebulan udah untung bersih 40 juta. Kapan dapat gaji 40 juta cuman jualan kayak gitu? Ayo pikirin. Kalian dari bidang IT juga, kalian baru lulus paling segeri-geri berapa sih? Tujuh? Uh, sampai 10 ya palingnya gitu ya. Kalau kalian digaji cuma 4 jangan mau ya. Soalnya IT menurut saya enggak segitu. IT harus sekitar 5 ke atas, 5 6 ke atas gitu ya. Jadi kalian jangan kemurahan juga uh, kalau bidang IT. Eh uh, jadi jadi uh, itu luar biasa banget menurut saya gitu ya. Uh, tapi tentunya saya juga harus katakan eh uh, kewirausahaan itu tidak pernah mudah. Ya. Lebih banyak gagalnya gitu sebenarnya orang-orang. Uh, jadi mungkin kalau kita ngomongin dari satu orang Mungkin yang benar-benar berhasil untuk membuat wira usahanya itu berhasil itu paling cuma 30% ya. masih persen. Dan uh, apa yang menyebabkan? Lah banyak faktor ya. Banyak faktor. Misalnya kamu rajin enggak uh, riset, kamu rajin enggak ngerjainnya, kamu mau nggak kerja 24 jam kalau perlu gitu ya. Karena di awal itu masa yang paling sulit sebagai wirausahawan ya. Uh, jadi kayak waktu saya membangun bisnis untuk Toko Makmur jualan Retail itu juga itu gila, lagi di awal itu jatuh bangun sekali ya. Maksudnya kamu hampir hampir jadi kayak kacung aja, walaupun kamu punya karyawan, kamu tetap kacung gitu. Angkat-angkat barang, naruh ini, pokoknya jangan jangan menak gitu ya, jangan kamu tuh pengen jadi bos terus, nggak bisa. Kamu kan kalau misalnya seorang bos yang baik juga, kamu harus tetap menunjukkan bahwa ekspektasi kamu untuk bekerja yang baik itu seperti apa. Gitu ya. Nah jadi... Uh, wirausaha itu memang nggak mudah dan uh, kalau misalnya kamu gagal gimana ya bikin lagi aja gitu ya bikin oh, lagi iya. aja, tinggal kamu kan hitung lagi ya, hitung gitu ya soal modal dan sebagainya karena kayak saya juga kalau misalnya buka usaha itu saya harus harus udah ngitung gitu ya saya berani rugi berapa gitu ya berapa nih uang yang aku pertaruhkan kalau bisnis ini gagal aku hilang berapa ya udah aku relain gitu contohnya kayak gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu itu harus menjadi sesuatu yang sudah dipertimbangkan oleh seseorang yang berwirausaha ya. Nah, kemudian mungkin yang paling berat itu adalah uh, di dalam bisnis itu karena kamu adalah bos kamu sendiri gitu ya. Uh, masa pandemi kayak sekarang itu adalah masa yang paling uh, cukup yang cukup berat ya. Memang tergantung bidangnya ya. Kalau kamu mungkin bidang peralatan kesehatan, uh, bidang yang menyangkut kesehatan mungkin itu justru lagi naik-naiknya tapi kalau bidang lain aduh itu mah bener-bener ya eh, sengsaratnya beneran sengsara gitu jadi kayak saya eh, penjualan di retail saya aja turun 40% ya 40% itu sangat signifikan loh ya jadi eh, tapi ya udah sekarang bertahan aja dulu eh, sekarang udah mending sih waktu kemarin lagi lockdown itu kan gila ngedrop 40 persen lumayan 40 daripada yang turun 100 persen maksudnya nggak boleh buka gitu ya. masih mending jadi kita bertahan aja dan bahkan termasuk diantaranya berani mengurangi karyawan tapi kasihan kan karyawan masa langsung dipecat jadi kita juga cariin perusahaan baru untuk dia kerja gitu jadi kita ngurangin kok beberapa karyawan karena kita juga nggak kuat dia kita berat mobil kita jual gitu ya untuk mengurangi beban beban bunga bank gitu ya Terus pokoknya banyak hal yang kita lakukan sama masa sulit itu, tapi kita harus berani. mau gimana? You have to survive, kan? Jadi kadang-kadang kamu harus sebagai seorang wirausaha itu kamu harus membuat keputusan yang tidak populer, ya tidak populer. Itu pasti tidak populer. Bahkan termasuk misalnya, eh sorry ya karyawan, kamu gajinya 50% aja, tuh karena kalau nggak 50% kita nggak sanggup kita akan mati nih dalam waktu dua bulan, misalnya gitu ya. Gak apa-apa ya, kita kasih tahu aja. Dan biasanya kalau misalnya karyawannya juga paham, mereka juga setia, mereka akan tetap bertahan. Kan kita juga bolehin kalau mau berhenti ya sok way, gitu ya. Karena kita juga berat gitu. Yang paling penting buat kita, kita survive dulu. Dan nanti seudah kita bisa kembali lagi, kita kan bisa rekrut ulang gitu ya. Kayak gitu lah contoh-contohnya ya, banyak keputusan tidak populer, harus dikerjakan, tapi sebagai seorang yang memiliki bisnis itu ya, kamu nggak bisa mati berdarah-darah, nunggu, mati gitu. Ya jangan dong ya, jangan dong. Kan kamu harus nyelamatin aset kamu, kamu harus nyelamatin banyak hal yang kamu kerjakan. Ya, tapi eh, kalian gini loh, kalau kalian eh, mahasiswa mungkin kalian belum tentu skalanya seperti saya. Kalau saya kan udah skala ngomong miliaran gitu ya kalau kamu kan mungkin uh, paling cuma puluhan juta itu kan beda ya <laughs> maksudnya beda gitu konsekuensinya kayak aku kan udah ngomong miliaran nih jadi susah gitu kalau kalau aku uh, nggak nggak melakukan tindakan-tindakan yang tepat uh, aku bisa benar-benar bangkrut gitu jadi kayak gitu hal-hal semacam itu harus benar-benar kita kita pikirkan dengan seksama dan uh, bersiap-siap lah gitu sebagai seorang wirausaha kadang-kadang harus mengambil keputusan yang sangat tidak populer uh, untuk diambil gitu ini pesan-pesan banget ya teman-teman buat yang nanti tertarik jadi pengusaha mesti berani, mesti jangan cepat menyerah juga, karena kan ada banyak orang yang di bawah kita di tangan kita ya Ci ya, kalau sebagai pengusaha ya, betul, betul, itu jadi gak enaknya tuh kan, uh, jadi gini kamu mikirin gitu Asal gak aku punya 10 karyawan mereka tuh bergantung penghasilannya sama kami Kalau oh, kita tutup 10 orang itu gimana gitu, jadi ada, ada gitunya gitu ya, dan uh, mungkin oh ya satu pesan saya juga, kalau kalian berwirausaha itu kalian gak boleh tidak memperhitungkan keuangan dengan baik, hmm. ya itu adalah kebodohan yang luar biasa. Kalau kamu nggak ngitung, jadi kamu dari depan tuh harus sudah ngitung modal butuh berapa, operasi butuh berapa, karyawan baji butuh berapa. Kalau misalnya pendapatan nggak capek kamu harus ngapain tuh? Kamu ngitung. Jadi keuangan itu salah satu yang nggak boleh. E, dilewatkan. Jadi nggak bisa gini. Ayah udah buka aja nggak e, tahu deh keluarin duitnya berapa. Semoga uang gua cukup berdoa aja gitu. Nah itu udah paling, paling bodoh deh. Nggak boleh ya. Jadi e, karena kamu akan mati pasti perusahaannya kalau kayak gitu. Kan nggak ada perhitungan. Kamu juga nggak tahu kamu harus revenue-nya berapa. Nah, jadi harus semuanya betul-betul dibuat dengan perhitungan yang seksama Kalau oh, di kelas IASP ada game monsoon. Nah itu ya seperti kita ngejalanin hmm. bisnis juga kasih pengalaman juga. Ya. Tapi realnya juga teman-teman. Nanti ya malas. betul, kalau monsoon ya. tapi udah skala gede banget langsung ya. Bisnisnya kan udah yang kompleks <laughs> ya, Kalau kita ngomongin yang yang cuman toko, yang cuman uh, bisnis kecil-kecilan Itu kompleksitasnya juga ada tapi agak berbeda gitu ya dengan itu Ya betul Nah Ci, ini kan sudah tahun baru 2022 Ini hari pertama kita spesial Ada harapan-harapan apa nih Ci buat anak muda? Kan ya, kita sekarang sih, lagi, masih pandemi kalau saya berharap begini, jadi kalian yang generasi muda itu, seperti tadi saya sudah pesankan, kalian itu nggak boleh punya jiwa konsumtif. Hmm. <laughs> jadi kalau Semang kalian pengen sesuatu, itu adalah sesuatu yang sudah kamu buat perhitungan. Jadi, misalnya kamu sisihkan, uh, mungkin persen kepaksa deh. Kamu harus buat membiayai tempat kos, membiayai makan kamu, misalnya nih ya. Tapi kamu sisihkanlah persen buat investasi, persen buat dana cadangan, uh, kemudian persen uh, mungkin buat kamu uh, bolehlah menyenangkan diri sendiri dengan jalan-jalan dengan teman gitu ya. Tapi harus ada tetap porsi si investasi itu atau tabungan gitu ya uh, untuk sebagai cadangan kamu di masa yang akan datang. Karena kalau kamu tidak melakukan itu, menurut saya persaingan di generasi muda sekarang itu semakin berat, ya. Kamu nggak bisa ngedadak nanti. Terus memang di antara kamu mungkin ada yang beruntung ya, maksudnya orang tuanya ada dana, gitu ya, bisa membiayai kamu. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Terus kan apakah betul orang tua kita itu selalu punya uangnya? nggak ada jaminan loh ya maksudnya mereka juga dapat uang itu mungkin dari berbisnis dari dari mereka bekerja gimana kalau tahu-tahu ada kesulitan melanda mereka jadi nggak bisa kamu harus uh, mulai ya mulai memasal uh, apa pilar-pilar untuk menumpuh kehidupan kamu di masa yang akan datang ya dan tidak pernah ada kata terlambat untuk merencanakan pensiun kamu tuh mau kayak apa dan itu kalau kamu bisa merencanakan dari sekarang kamu masih punya sekitar 40 tahun ke depan, nah coba berapa banyak yang kamu kumpulin. Kalau kamu cuma nabung seratus ribu sebulan, ya, selama 40 tahun kamu udah kaya banget tuh nanti di saat pensiun, terus kamu tinggal jalan-jalan aja, enjoy. Dengan komitmen misalnya tidak menjelaskan si 100 ribu per bulan itu. Ya. Jadi itu contoh saya aja. Jadi kalau kalian selama ini terlalu konsumtif, pesan saya adalah kalian mulai di tahun 2022 ini untuk berkomitmen, berpikir menyisihkan sebagian untuk untuk untuk uh, investasi masa yang akan datang gitu ya dan kamu juga Oh ya saya jadi lupa nih ada satu aspek lagi kan enggak semuanya tentang uang ya hmm. uh, yang disebut investasi itu termasuk investasi keahlian ya jadi kamu lihatlah tren kira-kira um, misalnya tiga tahun lagi itu apa kamu belajar dari sekarang, kamu dalami bidang itu, mudah-mudahan kamu suka bidang itu kamu dalami, kalau saya sih melihat sekarang tren itu sangat banyak ya, yang untuk menjadi masa depan kalian, kalian ambil itu terus perdalam perdalam itu gini, ambil kursnya, ambil sertifikasi, nggak apa-apa lah, ngemodal itu juga investasi ya. kemudian, kamu cari magang yang sesuai dengan itu, nontonin terus mungkin kamu build sesuatu dari sekarang, mau online presence gitu ya, online presence, mau Instagram ke, mau website ke, mau blog ke, apalah ya, pokoknya yang di bidang itu, gitu ya, ya mungkin saran saya juga jangan satu bidang teing lah gitu ya, kalau satu bidang teing nanti risiko kamu tidak terbagi, jadi misalnya kamu ambil dua atau tiga bidang, kamu perdalam, kamu buat siap-siap nanti tinggal yang uh, paling seneng yang mana gitu ya, dan itu akan menjadi modal kamu untuk uh, jangka panjang uh, yang bisa kamu gunakan untuk menjadi modal masa tua nanti. Plus orang tua juga bangga ya. Jadi investasi orang tua berhasil. Iya. <laughs> yeah. Wah, super istimewa banget nih Ci obrolan kita di hari pertama tahun 2022 ini. Um, sebagai penutup Ci, ada nggak closing statement? Kata-kata bijak Ci <laughs> dari Ci ya. Jadi saya mau bilang bahwa uh, YOLO, you live only once. Kamu itu hidup cuma sekali ya. Jadi di dalam hidup ini, ada satu hal yang tidak bisa kita mundurkan, yaitu waktu. Waktu itu akan maju terus. Nggak akan pernah mundur. ya Kejuali kamu berhasil bikin time machine ya. Tapi, waktu itu akan maju terus. ya Jadi, satu hal yang pasti, kalau kamu melakukan sesuatu, membuang waktu itu, kamu akan menyesal, karena kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, di masa muda kalian, kalian majulah terus, karena kamu hidup cuma sekali. Kamu Perdalam apa yang kamu cintai. Kamu kembangkan yang menurut kamu akan menjadi mesin ekonomi penghasilan kamu. Kamu pikirkan apa sih yang kamu sekarang hebat. Hebatnya tuh apa, ya? Bahkan itu bisa macam-macam ya. Jadi walaupun misalnya bidang IT kalian senang programming, aku senang banget kalau kalian senang itu. Tapi kalau misalnya kamu, misalnya kamu memang ambil sistem informasi, tapi kamu senangnya piano. Ya nggak apa-apa, kamu bikin aja tempat kursus piano. Mungkin belajar piano online. apalah ya, itu kan e, sangat bisa gitu ya. Apalagi, e, dan sekarang itu udah zamannya udah beda banget ya. E, bikin online course segala macam, why not gitu ya. Dan kamu bisa mulai dari sekarang. Saya udah sering lihat loh. E, banyak anak-anak muda yang hebat sekali menurut saya. Kamu tuh, saya kepikiran gitu. Saya sampai malu gitu ya. Saya udah di umur hampir 48. Tapi aku kok oh, kayak kayak masih biasa-biasa aja gitu. Kayak yang... Ya, menurut saya saya harusnya bisa lebih baik lagi gitu dari sekarang. Saya cuma merasa bahwa saya sedikit terlambat. Dan uh, karena nggak ada yang ngebilangin saya waktu saya umur 20-an kayak gini nih. Nggak ada yang bilangin saya. Nah, kamu sekarang udah dibilangin nih. Jadi kamu jangan menunda lagi. Karena uh, hidup itu cuma sekali nggak bisa mundur waktu. Jadi ambillah setiap momen, setiap kesempatan itu menjadi sesuatu yang berharga. Ya investasikan pada diri Anda, investasikan pada kekayaan Anda, investasikan pertemanan, itu juga penting ya, pertemanan-pertemanan. yang pertemanan. diem-diem aja, gitu ya. Nggak punya teman itu gawat, menurut saya. Ya. Karena kan networking itu sangat perlu buat kedepannya, ya, Jadi kalian ikutlah kegiatan, organisasi, apa aja lah. Cari yang ekonomi, sok aja yang sanggupnya dulu lah. Karena saya tahu mahasiswa mah mungkin rada limited gitu ya. Dan kemudian, oh ya, saya juga mau berpesan satu lagi untuk mahasiswa. Mahasiswa saya suka lihat bahwa salah satu sumber kegagalan adalah kalian cepat menyerah, gitu ya. Nah, jadi kalian jangan cepat menyerah karena apa? Karena tidak ada kesulitan yang tidak bisa dipecahkan. Itu saya percaya sekali, ya. Kenapa? Karena badai pun akan berhenti, ya. Mungkin di antara kalian ada yang putus cinta, mungkin di antara kalian ada yang tahu-tahu mama papanya bangkrut tenang aja ya kalian akan ada jalan keluar ya dan saya sangat menyayangkan gitu ya kalau di antara kalian ada yang putus kuliah gara-gara putus cinta aduh itu paling bego sedunia menurut saya ya karena kan yang yang paling dirugikan tuh kamu sendiri gitu ya jadi saya sedih sih saya kalau lihat anak-anak kok kayak gitu sih Jangan khawatir lah pacar cari lagi aja gitu. Gampang kok pacar banyak gitu ya. Cari lagi aja pasti ketemu ya. Don't worry gitu ya. Jadi dan apapun zaman ini udah new era ya. Dan kalian gak usah berpikiran kuno. Kalian pikiran maju ke depan. Dan yang pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu udah pasti. Ya, jadi saya uh, mendorong kalian kalau kalian merasa kesulitan kalian juga boleh ngobrol sama teman-teman, sama mungkin sama mentor, mungkin sama saya, mungkin sama uh, Bu Meli gitu ya. Cok aja ngobrol-ngobrol, cari inspirasi uh, kalau kalian putus asa, kalian masih punya teman juga, jangan sendirian makanya ya. Kebilang juga ya, pasti ada teman baiklah untuk teman ngobrol, kalau nggak mentor. Dan uh, dengan begitu uh, selesaikanlah satu persatu. Ya, kuliah itu tidak susah kok menurut saya. Yang penting kamu asal menjalani aja, kerjain tugas, ujian ikutan aja. Misalnya nilai C ya, udah nggak apa-apa. Yang penting kamu lulus. Karena lulus itu lebih baik daripada gak lulus, gitu ya. Lulus dengan nilai jelek masih mending daripada nggak lulus. Gitu. Ya, jadi just go, just go, do it, gitu ya. Sayang dong investasi yang sudah dimasukkan orang tua kalian atau bahkan kalian sendiri yang mungkin bekerja keras membiayai kuliah sendiri. Ya, jadi itu pesan saya, semoga di tahun 2022 kalian akan benar-benar memikirkan apa sih yang kamu bisa kerjakan tahun ini, apa sih yang kamu bisa ubah, apa sih yang bisa kamu mulai untuk investasi, dan seterusnya. Ya, Jadi itu pesan saya, tetap semangat, tidak pernah putus asa, dan mulailah berpikir bagaimana kamu bisa berinvestasi sejak seawal mungkin. Ya. Investasi dari sekarang teman-teman, dimulai dari muda, yang nggak bisa diinvestasikan tuh cuma satu, waktu aja. Kita punya tapi nggak bisa ditabung, itu aja. Baik, terima kasih Ciani. Semoga obrolan kita dapat memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel Youtube Alomel Studio. Semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya. Terima kasih. Terima kasih, Bye-bye. Thank you.